Kisah di, di zaman sahabat Rasulullah SAW Mengkara tokol Tokol Nabi Nabi ini duduk Terus ada seorang datang Datang ini seorang sahabat ini Apa mana? Wahai Rasulullah Saya karena di, di, di zaman Rasulullah itu padang pasir. Yang namanya padang pasir itu pasir, luas, dinara itu betul. Dinara itu penyaman Dinara itu putih dinara. Yang cuma itu adalah rumput-rumput pasir. Doang. Ada sahabat yang datang Hai Rasulullah, ada apa? Saya mau bertanya. kamu bertanya karena tadi malam saya sudah tidur dengan Mr. Ibu memang nah, tidur dengan Mr. Ibu tidur dia ternyata dia tayangnya itu kalau kalau kalau kalau kalau mana dia kerepok parahnya dengan tayangnya dan usaha tayamum itu, nanti kita akan praktik namun yang tidak pernah tayamum karena tidak pernah belajar dan tidak pernah tahu-tahu cerita maka dia tayamum di ni mama lagi ada saat perempuan ini putar putar utar pohon melakukan latihan PMR itu mutar ya, tengah kerpak itu, mutar gula gula bangun-bangun, mereruan anak meong si peruna gula-gula-gula Apo langsung ke kemana nabi Yo, langsung ngeni ruwanya Kena Saya kena tayamum Ndek ngeni ini aku kena tayamum Namun ini jenis <tuh> bantik debu Aran ini Bwee Awaknya kena debu Bukan itu Apalagi pada tayamumnya Dek kuduk kuduk Desa Karena tayamum ini pengganti dari wudhu. Lamun tayamum dari desa, maka sholatnya pun tidak. Sah dan nah, Kalau sholatnya Sah Maka Tayamunnya harus Sah Berhubung, kawan kita tayangmu berarti solat, solat di serang untuk masa tayangmu ini. Padahal aku sudah datang subuh, maka harus dia tayangmu lagi di depan rumahmu. Kalau kita sudah berhubung, misalnya kita berhubung subuh. Kita tidak pernah kentut misalnya kita tidak pernah kentut sampai sampai asa tidak, tidak ada yang keluar suaranya, tapi tidak ada suaranya tapi sudah ada rasanya Berarti encur kemenu. Ya. Nah. tapi kalau sampai asa tidak ada tentu-tentunya terus tidak tidak persentuhan sama yang bukan murim maka boleh dia. Sulat asah. Nah, tapi kalau sholat kalau kaya ini khusus untuk satu kali sholat. Satu kali sholat tardu. Kalau sholat sholat kita berapa kali? Jangan berani mesti kita tahu. Paham? Nah, sama juga kalau kayamu kalau kita kentut, batasanmu kita kalau kita bersentuhan, batal batasanmu kita sama seperti yang membatalkan paham adik -adik semua paham nah, nah sekarang, sekarang kita akan terapi tayamun nah sekarang lihat ya kan dulu ya caranya namanya karena pasti kita akan mendapat yang namanya kesulitan yang penting kita sudah paham lagu ini kesulitan itu tapi kalau kita tiba-tiba mendapatkan kesulitan kalau, kalau, kalau, kalau, kalau, kalau sudah ada ilmu senang kita dari pada kenyataan bingung-bingung menggantikan di narai apa apa saya bayangkan Allah wasta Allah SWT lihat itu kita merobohi apa kita merobohi nah harus kita belajar belajar nah itu sebabnya kita harus mengganti untuk dengan tayang tayang seperti kita bilang tadi kan kita sehat di muka kita. Kalau ada di tubuh kita yang sakit, yang yang wajib tidak boleh terkena air. Nah, sekedar perlu tahu kayak mana. Mungkin cerita kayak mana, tidak terlalu rawan. Ampel di dia sebuah apa aquarium susu itu, itu namanya kayamu. Yang terakhir cuma orang kalau sakit tidak boleh terlalu kan itu namanya kita harus belajar. Nah sekarang kita akan Satu persatu Karena kayak ini walaupun mudah Lebih sulit masuk nah, kita kalau kita, kita tidak belajar. Jarang juga kan jarang juga, ya, jarang juga. Tapi kita harus Siap di Desa Nah sekarang kita akan diperhatikan ke depan semua karena nanti kami akan panggil satu-satu ke depan besok kalau lagi berlatih di sekolah nggak perlu tapi kami pelajar karena sudah bisa dari sini tinggal lu oh, kemarin pernah kita belajar di TKI Madinat eh gampang kita belum tahu udah orang udah tahu kan itu sejarah kalau kalau kita sudah bisa sama kalau kita lagi ujian, kalau sudah ada bala. di kepala, ngegetan kita ini udah bermain. Kalau udah bermain, gue mau ngobrolin, gue mau ngobrolin, tapi kalau kalau kita sudah bisa gue itu Nah, sekarang kita akan gue Yang namanya Tayamun mau ngobrolin, gue mau ngobrolin, Lukanya sudah lancar dibalik tangguh semua kan, boleh. Nah sekarang perhatikan, perhatikan, angkat, angkat tangan, angkat tangan kedua-duanya, nah, angkat tangannya. Nah. Kalau ada kotoran di tangan kita, cuci dulu. Jadi kalau beruntung sama debu cuci, maka dia akan menjadi kotor. Hah, dari semua? Nah, sama dengan air yang suci Air yang suci Kalau kita campur Dia kotoran ayam Maka air itu akan menjadi Menjadi suci atau menjadi kotor? Menjadi kotor Walaupun lebih banyak yang Yang suci nya semua. Sekarang diangkat tangan Angkat tangan Terus pas kita tayang tuh nggak nggak perlu pasang pasang gaya ya siapa pun boleh nggak nah, apa-apa saat, aja. Nah, misalnya sekarang di sini misalnya tapi di, di, di bawah. Yang penting di atas yang, yang mana kita anggap tidak pernah jalan anak kecil, kumannya tidak pernah jalan bubu di sana, di sana di sana kita ambil debu bersih ya yang bersih yang suci kalau di mobil di kaca mobil jangan di rodanya <tid> di kacanya. Nah. nah sekarang perhatikan ambil gini, nah ambil terus di sedikit dulu biar biar biar tidak terlalu apa nanti ya ya jatuh gini gini. Nah, tapi pas gini-gini tuh, pasang niatnya di sana, aku niat tayamum, Karena Allah Ta'ala, atau boleh aku niat tayamum pengganti air karena Allah Ta'ala. yang penting niatnya, nawaitu tayamum, nawaitu tayamum, aku niat tayamum karena Allah Ta'ala. Bila boleh juga. Ambil, nah, ini kan, terus yang, katanya, dia belum ada mana tangannya, dia bilang kokoh, pokokan, pokoknya, pokoknya, ini pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, lagi pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, di pokoknya, pokoknya, pokoknya, Oke, Didi Nah, terus sekarang buka. Dibukanya. Nah, di sana paso niatnya ya, pas dibuka. Di dalam hati. Ya nah, sambil Nah. Nanti tolong ngene, tolong ngene, menolong nang situ. Nih. Coba tiru aja. Dibuka. Nah, oh, minum enggak kayak air ya, beda. Bukan ya, hmm. ya, ya. air namanya. Coba tutup hidung, itu mah hilangkan daripada air. Nah, terus ambil lagi yang kedua. Nah, yang kedua. Tapi yang kedua itu harus diambil di tempat yang lain. Enggak nah, satu tempat. Enggak, enggak, enggak satu tempat. Nah, tapi per enggak per usah per juga per pergi per pergi ke per sana. Pusing-pusing, mana tempat yang lainnya? Enggak usah. Cari tempat yang lain. Nah, Karena Sekarang yang kedua. Coba, kedua, di ayam petir ini saat ini, coba yang kedua, yang kedua nah, ini, tapi lah boleh gini, harus yang ini aja, ini, ini, nah. ini. ini, ini. ya yang, yang ini yang yang khusus ini aja tapi yang yang nanti yang ini fungsinya yang di sini yang yang di sini coba coba kak coba ini ini kan belum ya ini belum coba langsung diputar kak nah. terus langsung yang ini Enggak, usah ambil debu lagi kayak kaya ini masih belum difatikan. Langsung ini. Terus langsung. Nah, ini kan. Nah, gitu. Udah, udah kan usah kita. Sikat-sikat kita, kayak kita, kita, kita, yang itu. Kita ulang Terus buka ini, ini, ini dulu, terlepas niatnya, niatnya tayammum sila nah, hita nah. sambil yang kedua lagi, terus, ah itu nelayan salah itu, jangan pakai sampai anu. nanti kalau dipakai itu semuanya berarti, dipakai ini, ini nah, belum, ini, ini. coba, nah. terus langsung diputar bukan bukan tangannya diputar nela, kenapa lenanya gini-gini ini, nah gitu, nah jangan gini-gini, nah, terus yang kedua ini Maju yaitu holis. Hmm. holis, Sekarang yang maju Obi Obi berdiri silakan. Silakan Obi menghadap dinding tembok, tembok semalam sambil sambil nah, itu jangan ketawa nanti serius makanya nanti nanti coba nah, sambil ternyata tidak hati Coba ucapin caranya berniat Biar bisa coba Terus ya Biar, biar, biar, biar... Oh berarti gitu, dipakai tuh namanya itu, ulang-ulang kenapa kayak orang selap caranya gini Jangan bersentuhan ini, jangan sampai berarti bersent... kalau bersentuhan berarti sudah dipakai namanya. Mustahil. Jumpai, jumpai, itu, Mbak. <tuk tangan> ya udah, duduk udah lagi coba Rani maju tidak perlu buka jilbab ya tidak perlu buka jilbab beda kan jadi praktik timnya di sekolah sudah paham Faham paham Nah jadi tayamum ini khusus kalau tidak ada air Ya Ada di semua Silahkan ada depan Yang namanya tayamum ini adalah pengganti Kalau tidak ada air Dalam keadaan darurah Yaitu Abdalurah Tugilmah Mahjurot. apa yang tidak boleh kita kerjakan pada saat itu, kalau kita lagi udarat maka dia dibolehkan, itu artinya ya, semuanya. Karena ini udara setengah enam, besok kita akan lanjutkan kembali untuk pembahasan ilmu kiki kita pada jurnal ilmu kiki. Nah, maka itu ada untuk semua apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. setiap walawun wa falaha sabulir rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.